Silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ke topik pembahasan ataupun tema pembahasan, di sini saya minta support ataupun dukungan kepada sahabat Judit 48 untuk mendukung channel kita yang lainnya yang tertera di bawah ini. Dan linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita ke ramalannya, di sini saya informasikan bahwasanya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu saya cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Aris di bulan September tahun 2020. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aris di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita mengambil kartu keuangan seorang Aris di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Aris di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan September tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aris di bulan September tahun 2020, terutama kategori kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi di dalam kategori karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara Jika support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat satu ramalan zodiak haris di bulan September tahun 2020 Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Aries di bulan September adalah 9 of Sword ataupun 9 pedang. Secara umum, 9 of Sword itu didartikan semakin terbebani dalam suatu pikiran sehingga semakin membuatmu terpuruk. Dan di sini juga bisa dikategorikan semakin kamu memikirkan sesuatu, maka semakin susah kamu untuk istirahat malam. Dan di sini digambarkan jika kamu sudah beristirahat, kamu akan terbangun dan selalu terbebani dengan pikiranmu yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Jadi di sini terlihat jelas bahwasanya kesehatan seorang Aries di bulan September tahun 2020 itu sedang mengalami penurunan dikarenakan ia mendapatkan beban pikiran dalam suatu segi kehidupan dan di sini ia memikirkan beban yang terlalu berat dan belum bisa ia dapatkan untuk solusinya. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan Seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aris di bulan September tahun 2020 itu mengalami penurunan. Dan di sini seorang Aris mendapatkan dukungan dari seseorang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Aris sendiri. Yang mensupport serta mendukung Aris agar bangkit dan memperbaharui kesehatannya di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Aris dan kartunya adalah dua pentakel ataupun dua koin secara umum dua pentakel itu diartikan suatu kestabilan proses stabil dan di sini ingin mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus serta kehidupan yang lebih bagus jadi di sini dikategorikan kepada keuangan seorang Aris di bulan September tahun 2020 keuangannya mengalami kestabilan dan ia dapat mengkontrol keuangannya dengan bagus sehingga di bulan September keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Di satu sisi juga, Aris ingin mengambil satu langkah ataupun satu tindakan untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus serta yang menunjang keuangannya lebih baik lagi di bulan September tahun 2020. Dan untuk sebuah energi yang mendapatkannya adalah Page of One Secara umum, Page of One itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aris tidak akan mengalami gangguan apa-apa karena disini seorang aris mampu mengontrol keuangannya di bulan September, sehingga di disini ia akan mengambil satu langkah untuk memperjuangkan keuangannya lebih bagus lagi. Dan di disini seorang anak memberikan doa dan dukungan kepada seorang aris agar berhasil memperjuangkan keuangannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Anak tersebut merupakan anak aris sendiri. Selanjutnya kita kartu, kartu dan pekerjaan seorang aris dan kartunya adalah. Six of one ataupun enam tongkat. Secara umum six of one itu diartikan pencapaian kemenangan pencapaian hasil ataupun suatu hasil pekerjaan ia dapatkan secara maksimal di bulan September tahun 2020. Jadi di sini bisa dikategorikan karena pekerjaan seorang Aris di bulan September tahun 2020 itu sangat meningkat dikarenakan seorang Aris mampu mengerjakan suatu pekerjaan sehingga di sini seorang Aris memiliki kategori kerja pekerjaan yang meningkat di mana satu tindakan yang digambarkan di dalam kategori keuangan itu adalah suatu kategori pekerjaan yang ia lakukan dan pekerjaan yang ia percayakan kepada orang lain di sini seorang Aris mendapatkan suatu hasil dari pekerjaannya yang orang lain lakukan di mana di satu sisi seorang Aris hanyalah mengkontrol suatu pekerjaan tersebut dan di sini juga dikategorikan Aris membuka suatu usaha sampingan dan di mana pekerjaan dan usahanya akan membuahkan hasil di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan Karya pekerjaan seorang Aris di bulan September mengalami kenaikan di mana di satu sisi seorang Aris mendapatkan hasil yang ia peroleh tentang pekerjaannya di bulan September. Dan di sini seseorang yang usianya di bawah 30 tahun merupakan sosok seseorang kepercayaan Aris untuk melakukan usaha sampingan yang ia lakukan. Selanjutnya kita akan hubungan asmara seorang Aris dan kartunya adalah nine of cup ataupun 9 piala. Secara umum nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan di dalam hubungan asmara dengan menerima kenyataan serta menerima kekurangan dari pasangan. Dan di sini juga bisa dikategorikan kebahagiaan akan ia dapatkan dengan menerima pasangan apa adanya. Jadi di sini bisa kita simbolkan bahwasanya kepada asmara seorang Aries di bulan September tahun 2020 Asmaranya sedang digelanda, berbunga-bunga ataupun asmaranya sedang di dalam kategori bahagia bersama pasangan, di mana seorang Aris di bulan September tahun 2020 berhasil ataupun dapat menerima suatu kekurangan pasangan dan di sini seorang Aris tidak mempermasalahkan suatu kelebihan dan tidak menuntut. Hal-hal yang lebih dari seorang pasangan sehingga di sini pasangan akan memberikan respon yang positif dan memberikan masukan yang sangat positif kepada seorang Aris, di mana mereka akan saling mensupport di dalam kategori hubungan asmara dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang menerima kekurangan pasangan di bulan September tahun 2020 di mana mereka mendapatkan kebahagiaan. Dan di sini seorang pasangan sangat mendukung tindakan Aris tersebut sehingga di sini pasangan akan memotivasi seorang Aris dan saling mendukung di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah man Secara umum, judgement itu diartikan perayaan kemenangan kesempurnaan ataupun yang dapat dikategorikan sesuatu keistimewaan akan ia dapatkan di bulan September tahun 2020. Jadi jika kartu judgement kita gabungkan dengan kesehatan seorang Aris, di sini menggambarkan seorang Aris mendapatkan suatu beban pikiran di dalam kategori kehidupan sehingga di sini kesehatannya akan menurun di mana seorang orang tua akan memberikan support kepada seorang Aris dan memberikan masukan kepada seorang Aris agar bangkit lagi di bulan September tahun 2020 dan derajat gemen di sini menggambarkan kesehatan Aris akan ia dapatkan kembali di bulan September dengan dukungan yang diberikan oleh orang tua Aris sendiri dan di sini Aris akan sembuh di bulan September dan mendapatkan kesehatan yang maksimal selanjutnya jika kartu derajat gemen kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aris di sini menggambarkan seorang Aris mendapatkan proses kestabilan dan mengambil satu langkah untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di mana ia mendapatkan dukungan yang penuh dari anaknya sendiri. Dan di jet disini menggambarkan seorang Aris berhasil mengambil satu tindakan dan dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 dengan dukungan dan doa seorang anak. Selanjutnya kita akan tukar pekerjaan kita gabungkan dengan jet di disini menggambarkan. Karir dan pekerjaan seorang Aris berada di titik meningkat di mana seseorang yang usianya di bawah 30 tahun mendukung seorang Aris di dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan The Jagger di disini menggambarkan semua hasil akan didapatkan oleh seorang Aris di mana hasil yang memuaskan ia dapatkan di dalam kategori karir dan pekerjaan selanjutnya jika kartu hubungan asmara kita gabungkan dengan the judgment di sini menggambarkan seorang Aris mencintai kekurangan pasangan sehingga di sini pasangan akan membalasnya dan mereka akan saling mensupport di dalam kategori hubungan asmara untuk mendapatkan kebahagiaan dan the judgment di sini menggambarkan seorang Aris bersama pasangan sama-sama mensupport dan mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara di mana mereka saling menyayangi dan untuk